serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya menemani santai pagi kalian saat ini bagaimana akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama ada unggahan dari akun artini para sahabat ya mbak artini adalah salah satu tim dari Leslar Entertainment berfoto bareng Dedek Leslie kejora persahabat mas ya masya Allah Idola kita semakin aurah auran aja nih auranya persahabat ya masya Allah Alhamdulillah persahabat ya tentu idola kita diberi kesehatan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan dalam postingan foto tersebut. 1-3 sama aja, gak usah digeser. Akhirnya punya foto yang benar berdua, lesi kejora. Masya Allah banget ya, cantik banget ya. <tuh>, luar biasa respon dukungan. Banyak sekali dari para fans, yakni dari akun... Instagram rasa underscore dua empat lar cantiknya alami dari Lesti, masya banget ya. Dan berikutnya juga ada komentar dari akun Novitarien. Kak Novi mengatakan, "Wah, curi start ini namanya pas budi buatnya sibuk, prepare bisa-bisanya mbaknya ya." Kita banget nih, mereka mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia dan selalu diberikan kesuksesan amin ya robbal alamin berikutnya kita lihat juga persahabatan unggahan dari igsnya bang Ariel 4 jam yang lalu ini memposting sebuah postingan yang persahabat ya, yang mana Bang Ariel sudah berada di tempat karantina sahabat ya Tepatnya di hotel tuh Bismillah karantina dulu kita Tuh itu kata Bang Ariel sahabat ya Mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu tentunya diberikan kebahagiaan Berikutnya juga kita lihat prosahabat Ada sebuah unggahan dari Bang Faldi juga nih Yang tentunya di karantina di hari pertama, persahabat, ya, yuk doakan selalu yang terbaik untuk tim keluarga hingga ia dilanjutkan ke kita diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan kita lihat juga ke slide berikutnya, Bang Fali Akbar mengunggah sebuah postingan. Berangkat jam 3.30 atau setengah 4 pagi tadi, Pak Sahabat, ya, menuju OTW ke tempat karantina Dan lagi-lagi, Pak lagi, Sahabat, ada yang berkomentar Bang, kok di mobil tidak jadi karantina kah? Ah, saya jadi takut kayak kasus yang kemarin ada yang laporin Apalagi, Leslar lagi jadi sorotan, katanya Pak ya ini menyangka bahwa Tim tidak jadi karantina dan kita lihat jawabannya yang dari Bang Faldi Akbar Andai aja aku punya sayap dan terbang dari bandara ke tempat karantina Mungkin aku tidak akan naik mobil Atau mungkin aku bisa naik karpetnya gini oh jini saja Kata tuh <laughs> Ini naik mobil karena Leslar dan Tim ini otw ke tempat karantinanya persahabat ya karena jarak dari bandara ke karantina lumayan jauh persahabat ya ini ada-ada aja pertanyaannya yuk kita harus jadi fans sejati yang baik, fans sejati yang selalu kompak mensupport support itu adalah kesayangan kita dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan dari inggisnya di DLSI ke Jora 3 jam yang lalu ternyata Alasi belum tidur ya Mengucapkan ulang tahun kepada Pak Ferry Barakallah fi umri Pak Ferry Fernandez Masya Allah ya Alhamdulillah Pak Ferry hari ini sedang berulang tahun Yuk doakan yang terbaik juga untuk Pak Ferry Mudah-mudahan selalu berkah barokah dan sukses Dan selalu memberikan kebahagiaan juga Untuk kita semua warga kondohan Selain itu persahabatan yang unggah Lesti pun diunggah di IG-nya Pak Ferry. Lesti, thanks anyway anak baik, masyaallah banget ya tuh Pak Ferry aja bilang kalau Lesti itu adalah anak yang baik. Luar biasa nih, selalu bangga, selalu bahagia mengidolakan Lesti. Dan Rizky Wilar. Selain itu persahabat, ya Pak Ferry juga mengunggah sebuah postingan ig dari Kak Rizky Pilar yang mengunggah ucapan selamat juga. Jadi nggak sabar kata Kak Pilar. Perhatikan persahabat ya. Ada sebuah kalimat Selamat ulang tahun Ferry Fernandez. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan dan selalu dilimpahkan keberkahan. Doa terbaik dari Leslar. Wah wow, pahami persahabat yang simak baik-baik doa terbaik dari Leslar. Ternyata Kak Pilarin melibatkan fans. Sejatinya para sahabat ya makin bangga dan makin bahagia aja nih Alhamdulillah doa terbaik dari Leslar Dan kita lihat juga sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Pak Ferry Amin amin thanks anak baik BTW bukan kapal dong katanya tuh Disangkanya kapal Ferry nih kak kamer ada ada aja kelakuan yang selalu membuat kita bertambah bahagia Selanjutnya kita lihat ada info langsung dari Valotis, Pak Sahabat ya Semalam mengunggah sebuah postingan nih Info untuk kita semua warga Konoha fans Leslar Lover sejati dimanapun berada Tentu kita wajib untuk mendukung karya terbaik dari Leslar Entertainment Yang akan tayang di antv hari ini Jam setengah dua siang, persabat ya Pantengin antv jangan sampai ketinggalan karena tayang lebih awal jam setengah dua siang di ANTV kita wajib untuk selalu mendukung yang terbaik untuk karya-karya dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga ada sebuah unggahan yang diunggah oleh akun asal Indonesia 2020 yang mana ini memposting atau merepost kembali unggahan ig-nya Bang Dari yang di down para sahabat ya Wow tentunya, tentunya di sini kita lihat video call bareng Bang Der ada daerahlassi gejora tuh lagi di karantina hari pertama karantina D1 dan kita tetangga masa gitu nggak ketemu harus mengikuti protokol kesehatan yang ada Atlastik Gejora. Wah well, selamat beristirahat para sahabat ya mudah-mudahan lesti keluarga dan tim ini diberikan kesehatan dan mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya dipermudah amin ya robbal alamin. Dan kita lihat ya, para sahabat, ya postingan ini langsung di -take down aja oleh Bang Der para sahabat ya. Tentunya kita sebagai fans sejati ya, harus bisa tentunya melihat dan harus dapat memahami para sahabat ya. Ini postingan ini tentu Bangdar juga menutupinya para sahabat, ya Jangan sampai salah paham Kita doakan saja harus menjadi fans sejati yang baik dan pintar Yuk doakan yang terbaik untuk hidup lagi saingan kita Ada juga unggahan spesial dari kakak Bilar nih para sahabat ya Tiga jam yang lalu juga mengunggah sebuah postingan ketika video call bareng Bobas Bas atau Basuti Surojo yang membuat kita bangga bahagia juga, bersahabat ya. Ada kalimat yang luar, luar biasa dituliskan oleh Kakak Bilar, "Gak lagi ulang tahun bersahabat ya, tapi si ingin mendoakan juga buat beliau yang sudah sangat percaya kepada saya dari awal ketemu sampai sekarang. Sehat-sehat ya, Koba Basuki Suraujo. Semoga selalu diselimuti kebahagiaan, kau Amin." Dan insya Allah akan ada beberapa kerjasama yang akan kami jalankan mohon doanya teman-teman. Masya Allah banget ya, ternyata kakak Bilar ini luar biasa. Mendoakan untuk Kobas mudah-mudahan selalu berkah, berkah, berkah, dan barokah, Amin. Ya Robbal Alamin. Dan kita lihat juga persahabat ada sebuah kalimat juga doa dari kakak Bilar. Oh ya, dan semoga teman-teman yang melihat story ini juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Amin. Masya Allah banget idola kita ini benar-benar selalu sehat, bahagia selalu, dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap setelah itu nampak channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bagi menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.